Uh, baru lagi di YouTube gue kali ini gue mau mereaksi lagu zaman Ba ya guys yang pasti lagu barat bukan lagu Indonesia. Lagu ini dinyanyikan oleh Natalie Cole dan sebelumnya lagu ini dipopulerkan sama ayahnya Natalie Cole sendiri yaitu netting King Dan nicknya ayahnya Natalie ini udah almarhum ya guys. Tapi, Natali menyanyikan lagu ini seolah-olah dia sedang berduet dengan almarhum ayahnya ya guys keren ya guys ya jadi lagu dulu dibarengi sama lagu sekarang tapi apa ya seolah-olah mereka nyanyi duet gitu mau tahu keseruannya ya pasti lagu ini bukan zaman gue bukan zaman nyokap gue mungkin ya zamannya oma gue ataupun opa gue no problem walaupun ini lagu jadul banget tapi setidaknya gue apa ya tahu loh lagu ini karena gue dulu waktu kecil sering dengar juga lagu ini Oke okay guys tanpa berlama-lama langsung aja kita reaksi videonya Oke okay, check it out. jenisnya sepertinya lagu jazz ya guys ya gue paling suka lagu jazz oh, Kenapa? ya kan jadi seolah-olah kayak duet gitu ini tahun tahun kapan ya guys tapi itu itungannya udah keren loh dibikin seolah-olah duet kayak gini Ya kalau zaman sekarang pun udah nggak aneh ya. Jangan kan album disatuin begini ya. Orang di ujung utara dunia sama ujung selatan dunia nyanyi bareng juga bisa langsung pula ya. Kalau zaman sekarang. Suasana hujan-hujan gini denger lagu kayak gini aduh mantap. It's incredible. Once forget about wow that's great that's great amazing kebetulan di luar lagi hujan guys jadi suasananya agak-agak aduh Hmm. Hmm. Wow hmm. dia seperti kayaka si luar gitu ya Fata Morgana kayak Wah keren Wow gue Isis uh, apa ya untuk zamannya yang udah keren abis ya guys bisa seolah-olah gue kayak gini dan kita mau apresiasikan ya guys karena lagu ini enak banget enak banget sahdu enjoy enjoy sambil tiduran hujan-hujan oh wow. ya walaupun gak ngerti itu <laughs> enggak guys. Nanti, walaupun cuma ya. oke okay. hmm. sampai di sini sampai jumpa lagi di video selanjutnya okay, bye bye unforgettable that's why you are